Hello everyone, welcome back on my Watch YouTube channel Still with me, Tio, and... Kali ini gua ada tamu ya Bukan tamu sih Kemarin-kemarin gue udah ngobrol sama dia Dan kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol lagi Soalnya dia orangnya asik sih ya Jadinya gue suka ngobrol sama dia Terutama kalau seputaran ya inilah Kali ini mungkin gua akan ngobrolin Kalau kemarin-kemarin kan Otomatik, mekanikal ya Tentang movement Nah ini kita pengen bahas di luar itu Agak enteng dikit tapi sebetulnya mungkin Bisa jadi info buat kalian sih Kita kali ini mau bahas Apa? Sport watch ya? Mm -mm. Sport watch Menurut lo apa sih sport watch? Sport watch ya? gue karena jam gue udah macam-macam, jadi kadang kayak bias aja sih gitu. Kadang gue kemana-mana semi formal juga pakai G-Shock. Tapi kalau definisi sport watch sih buat gue itu ya sebetulnya jam yang spesifikasinya uh, apa ya? Dipakai sport walaupun gue nggak pakai fiturnya ya. Mm. Ya misalkan kayak modelnya mungkin kebanyakan ya mungkin chronograph, terus talinya rubber. Ya ada juga sih yang talinya rantai. Kalau misalnya ada yang pengen dipakai casual, tapi ya, ya gitulah. Mungkin ada chrono, modelnya kayak diver loop mungkin terus desain desainnya kayak ada speedometer or something kayak gitulah hmm. biasanya ya. Menurut gua selain fitur. Tapi kalau gua definisi sport watch sih, kalau secara kegunaan itu. Cuman kalau dari look ya yang kelihatan agak gagah dikit gitu biasanya ya. Agak-agak hmm. dikit gitu Kalau kalau dress watch kan kelihatan lebih slim Mungkin lebih neat banget Rapih gitu kali ya, ya. Menurut gue itu sih definisi sport watch Terus diameternya biasanya nggak terlampau kecil biasanya. Hmm. Hmm. Ya kalau gua sih Sport watch itu Jam tangan yang sporty look ya hmm. Sporty look Kalau spek sih sebenarnya Gue bilang sih Nanggung sih, nanggung. nanggung maksudnya, sih. maksudnya gini kalau <laughs> kalau jam diver kan jelas tuh ada mm -hmm. water resistnya, standar ISO segala macam kan. Mm -hmm. Dress watch juga cukup jelas kan, uh, diameter 40 terus biasanya cuman cuman apa tiga jarum ya, tiga jarum yeah, atau sub, sub second nggak hmm. ada angka-angka di dial atau di bezelnya gitu kan polos ya, biasanya lebih clean nah sport watch hmm. ini diantara dua itu sih jadi eh, desainnya biasanya dia ada bezelnya terus ada ada ya bener kata lu ada stopwatch kan chronograph hmm. gitu kan iya benar atau mungkin simple three hand tapi secara bentuk case nya itu nggak kayak dress watch gitu saya ya biasanya agak-agak apa ya futuristik ya gue bilang. ya modelnya mau uh, nah, ya itu kadang kalau gue bilang apa ya mixing ya kontemporer yeah. kayak gitu loh kadang ada si dari sisi cuttingnya mungkin dress tapi dari bezelnya dikasih apa jadi sporty mm -hmm. atau mungkin bentuk dialnya kadang ada kayak nyerupain speedometer mobil atau motor biasanya. Sama dikasih. yang jelas di ini sih di ukuran sih ya mm -hmm. biasanya sport sport watch itu ukurannya agak gede gitu. Ya, mm -hmm. di atas 40 lah ya. Di atas 40 sampai maybe ya 48, 46 gitu kan. Iya, iya, benar. Tapi sih. tapi gue juga tahu gue sih kayak lu lu tahu ini nggak apa? Ada Mafigueat ya kan? Ada Mafigueat yang uh, Royal Oak ya kan? Uh, ya, ya, benar. Atau uh. Patek philip Nautilus itu itu juga masuk kategori sport watch lo, tapi dia sport luxury gitu. Jadi jam tangan yang desainnya sport, mm -hmm. Dan gak masuk dress juga sih Kalau kita lihat desainnya kan Iya, lihat desainnya gak sih Gak masuk sport, dress gitu. Tapi karena dia mewah jadinya disebut sport luxury, luxury. Iya uh -huh. gitu Jadi alirannya lebih aliran kayak gitu Nah, ini di depan kita ini ada berapa nih? 10 jam tangan ya? Iya Kayaknya koleksi kita... dulu nih <laughs> <laughs> koleksi siapa nih? <laughs> ayo koleksi siapa ayo tebak ya, koleksi siapa hmm, ayo hmm. <laughs> tapi ada tagnya nih bro loh <laughs> iya kan tag itu termasuk kelengkapan juga I biasanya iya betul oh, uh. nggak asik aja kadang buang tag kayaknya nih kita kita bahas jam-jam yang di depan kita aja ya hmm, bu iya emang iya dong I kan iya. udah ada di sini nih oh iya betul uh, uh. <laughs> ini rencananya mau kita rekomendasiin buat, buat kalian buat kalian juga sih tuh. yang nyari sport sport, sport. Atau sport, sport watch, watch ya. uh, uh. Atau bisa juga disebut casual watch ya Karena dia bukan dress, bukan tool ya kan mm -hmm. Jadi ya jam tangan buat nyantel lah gitu Buat nongkrong, buat apa gitu Ya itu masuk sport watch gitu Oke okay, mm -hmm. dari siapa dulu nih? Dari lu dulu kayaknya ya? Uh, boleh Boleh, boleh, boleh Mulai dari mana? Langsung bahas jam atau gimana nih? Langsung aja deh, ya kan? banyak soalnya nih jamnya nih ya kan? <laughs> Kayanya, kayaknya kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar kan hmm, mau pengen ini okay, okay. jam apa aja nih yang di depan kita nih gue mulai dari mana dulu ya gue mau dari mana dulu oh, ya, yang mana dulu. kan dari sini gua favorite gua ini dulu nah ini dia dari Orient nih awalnya sih ya karena udah tahu kegunaannya kronograf itu apa ya sebenarnya hmm. awalnya dan gua nggak terlalu gunain kronograf karena sekarang udah ada stopwatch digital yang gua udah lebih gampang pakainya tapi ya nggak tahu waktu ngelihat ini aja gua nggak bisa ngalihin pandangan gitu loh warnanya hitam kuning gua nggak tahu kalau udah ngelihat warna kuning warna orange itu kayak nggak bisa nolak tapi itu sporty banget sih Iya sporty lihat aja biasanya aja kayak iya. gini uh -uh. Kalau biasanya kan biasanya cuman angkanya cuman marker kan. Kalau ini dia dibikin kayak jadi star gini loh, ada kotak-kotaknya. Dia ada apa? Ini di strapnya nih ada benang kuningnya nih. Iya, stitch, ya? Stretch, stitch, stitch benangnya kelihatan banget tegas di hmm. sini. Tapi bukan diver ya itu, kayak diver look sih. Diver look tapi bukan sih. Tapi, tapi ini screw down crown. Screw down tapi water resistnya. Water resistnya kalau gua cek. 100. Oke, okay. 100 ya. Mungkin karena ini screw down crown bisa kali ya kalau buat berendam-berendam gitu. Tapi ini uh -huh. leather sih, leather. Jadi gua rasa kalau mau dipakai nyemplung di air mesti ganti strap dulu sih. Uh -uh. Uh. Tapi kayaknya buat buat harian, buat nongkrong gitu asik sih. Oh, keren. Uh -uh. Keren sih. Diameternya juga ini sebetulnya lebih ke 44 ya, kayak gini sih kalau gua pakai. 44 dan Orient ini juga yang gue suka. Dia movementnya udah in-house Terus Harganya juga nggak terlampau mahal sih Buat spek kayak gini Dia diver look, chronograph Tapi udah screw down crown, warnanya stunning Keren banget sih ini Ini yang bikin gua suka, sebetulnya Kalau dari movement nggak ada yang terlalu spesial ya standar lah, quartz, chronograph Tapi karena bentuknya Gini gua suka deh Dan ini sebetulnya harganya juga cuman Sekitar di 2 jutaan sih 2,2, oh iya. 2,3an lah keren gue sebetulnya kalau ini lebih seneng dibentuknya yang sporty kelihatan sporty look gagah gini terus ya kalau nyari strapnya juga alternatifnya gampang karena looknya universal modelnya terus yang namanya quartz kalau gue lagi males utak atik yang otomatis, ya pakai pake aja tinggal pakai, kayak gitu ini Orient Orient kalau nggak salah ini namanya FTT ya 16.005 Iya, FTT Mungkin kalau di web biasanya carinya susah Tinggal ketik FTT gitu ya Fanta Tango Tango Enter udah muncul sih semuanya Tinggal dicari aja warna yang disuka apa Ini sebetulnya ada beberapa varian sih Ada yang rantai juga Tapi gue lebih suka yang ini Karena ada warna kuningnya Keren sih Kalau lu apa nih? lu mau ya? yang mana nih? lu mau yang mana dulu nih? Um, yang mana ya? Kayaknya yang strapnya biru itu deh. Oh ini. <laughs> Kayaknya aduh. dari sini kelihatannya gimana gitu strap biru eh. Oh ini dari Alexander Christie nih. <laughs> oh ini otomatis ini. Ini secara desain sih futuristik ya. Mm -hmm. Kalau gue lihat sih ya desainnya sih sport luxury. Sport luxury Iyi. desainnya ya. Dan material case-nya titanium loh ini. Buset. Ini ini bezelnya kan ya kalau kita lihat ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam kayak baut tapi desainnya dia kayak apa sih ya Itu loh yang seginam itu apa sih namanya mur ya, mur apa-apa Oh -apa uh, iya, iya, iya A -a -a. Ha, ha. Keren sih ini, terus otomatis uh, lagi Ada power reserve indikatornya Power reserve indikator Sampai 40 nih, 40, 40 jam, jam. Mm -mm. Terus apa lagi itu yang di dialnya Water resist, uh, 5 ATM 5 ATM berarti kurang lebih 50 meter Ya. Mm -hmm. Pressure nya Ini crown nya juga hmm. unik nih Woi bisa dibuka Ada crown guard Ada dia. crown guard dia Terus Oh nggak nggak screw down mm -hmm. 50mm Keren branding. sih Ya buat kesiram-siram gak apa-apa kali ya mm -hmm. Dan strap nya rubber Jadi ya Lu bilang tadi buat siram-siram aman banget nih <laughs> Rubber strap Jadi desainnya futuristik Automatic movement Terus dia, oh ini sub-second. Ada sub-second ya. Oh sub-second. Jadi yes. detiknya, oh, gue suka sih biasanya kalau sub-second. kayak gak gang ganggu three hands Kacanya gitu. Kacanya juga dom ini. dom. Ya walaupun gede, tapi kalau titanium berarti gak terlalu berat ya? Enggak kok, nggak enggak enggak enggak terlalu banget. berat. Ini namanya Alexander Christie 6295 MP. Special edition dia. Hmm. Titanium. Biasanya keren special sih. edition tuh sekali produksi, walaupun gak limited ya. Tahu mm -hmm. gue kalau ale ac. Kayaknya S lu lu kalau pakai jam ini keren sih. <laughs> Wah, kan. Wah Keren sih. Pas S nih di di wrist gue. Pas cuman laknya emang gede. Enyeh ya. wrist gue. Eh wrist lo itu berapa diameternya? Ada enam belas atau tujuh Kira-kira. Diameternya berapa ya? 54 sih. Ah. 54. 54 mm. Oh, 50. Maksudnya dari dari ujung sini sampai ujung sini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, Makanya okay, okay. gua patokannya laktulak laktulaknya kalau lebih dari 54 kayaknya kegedean gitu. Oh, oke, okay. berarti 5 sentian ya, kurang lebih ya. Mm -mm. Oke. Okay. Keren kok ini. Nah, itu buat yang lebarnya kurang lebih 5 cm ini pergelangan lu ya. Mm -mm. Cocok pakai ini sih. Uh, Alexander Christie 6295 ya. Dan ini kayaknya range harganya juga masih di berapa ini? Lu tahu gak kira-kira? Ini kayaknya 2 jutaan ya Masih di 2 jutaan ah, ya? Standart. 2 jutaan lebih lah Kayaknya lu yang yang pengen jam-jam tangan model-model uh, sport luxury automatic pakai titanium Dengan Dan harga, harga terjangkau enggak. ini the best sih nih Alexander Christie juga udah ngeluarin automatic lo guys uh, uh. Yes butanya mungkin udah lama ya cuman dia jarang banget Biasanya cuman di special edition atau limited sih biasanya sih Kayak gitu, nih movement Japan automatic ya, Japan. Iya, mm -mm. Japan. Kalau Alexander Christie itu dulu didominasinya setahu gua sih sama Miota Citizen ya, mm -mm. cuma sekarang-sekarang kayaknya udah ada Seiko Movement juga, TMI juga sih. Dia udah mulai berani. Sekarang giliran lu, men giliran gua <laughs> Gua kayaknya pengen lihat itu deh. Apa sih itu G-Shock ya? G-Shock ya yang mana ini? Mm -mm. Oh iya. Ini g -Shock. Sebetulnya masuk family G-Steel sih ini G-Steel ini namanya GSTB 300 G-Steel tapi pakai rubber strap ya? Mm -mm. Rubber atau resin itu strapnya? Lebih ke rubber sih lebih empuk resin Tapi kayaknya ini ada campuran resinnya juga ya yeah. pasti Karena nggak terlalu lembut juga Nah G-Steel ini yang sebetulnya bikin gua suka karena untuk biji g gistil yang sebelumnya dia ini termasuk agak kompak ya, agak kompak. Maksudnya gede, tapi kalau seandainya dipakai di pergelangan kecil itu ya walaupun secara estetika masih mungkin kegedean ya, tapi karena ini jam sport jadi dimaafkan lah. Mm -hmm. Kurang lebih masih segini. Nah kalau gistil yang dulu itu kan biasanya ada tiga nih digitalnya. Ada digitalnya itu bentuknya kayak kronograf Nah ini digitalnya itu cuma dua sih sebenarnya. Itu bezelnya gue jadi inget Evi loh. Jadi inget Evi yang sama iya ya. Kan? Pakai okay. baut juga kan? Segi uh -huh. segi berapa? Segi 6 ya? Iya segi 6, ini bautnya ada 6 juga sih. Uh -huh. Uh -huh. Nah ini simpel digitalnya cuma di atas aja satu. Terus di sini ada indikator penunjuk ya. Terus yang bikin gue suka ini kalau gue lagi settingnya males mencet mencet. Tinggal dikoneksi aja Pak, sama bluetooth Oh iya Dia bisa connect Aplikasi ya. G-Shock connected Terus udah Tinggal diaktifin bluetoothnya di hp e, Nanti di pairing udah hmm. Nanti ngikutin sama waktu di hp kita sih Dan yang bikin gue suka Kalau G-Steel yang dulu itu kan bener-bener full stainless steel jadi berat ya Kalau ini dia udah ada carbon core guard Oh dia emang bukan titanium, karbon, pakai karbon, serat karbon di bagian tengahnya sini, jadi ringan sih Tetap G-Steel karena tutup, uh, ada unsur case-nya di stainless steel-nya Kalau nggak salah bezel-nya deh, yang ya. karbon dia Nah ini gue senangnya juga, kalau dulu sih lampunya cuman nerangin dial-nya aja ya Nah sekarang sih digitalnya juga udah ikut terang ya, namanya double LED ya Dan dia top solar juga sih jadi kalo gimana-gimana gua nggak terlalu mikir arus kehabisan baterai Karena tinggal kena cahaya aja udah cukup Dan keren lagi modelnya sporty Sporty tapi casual juga sih gimana ya mm -hmm. Enak rubber, kena basah-basahan juga masalah Dan kebentur juga gak masalah sih, G-Shock gitu mm -hmm. Top solar ya? toksolar solar Talk solar, range harganya juga masih di lah Paling nyerempet-nyerempet 3 jutaan dikit tapi worth it lah GSTB 300 ya, GSTB 300 G-Shock Steel Bluetooth. Satu adr Warnanya bukan favorit gua sih sebenarnya, cuman ini yang paling netral di antara semuanya. Gitu. Rekomendasi buat kalian yang nyari G-Steel juga ya. Ringan loh ini. Enak banget dipakainya. GSTB 300. Kalau mau yang nungguin gstb b 400 ya silahkan Tapi 300 ini gue rekomendasiin banget sih buat kalian Keren modelnya gue suka Nah itu apaan tuh? Oh ini <laughs> Ini Seiko 5 Sports SRPE 71K1 Jadi ini uh, yang unik ya yang unik mm -hmm. dia dialnya silver Terus di bezelnya silver juga dengan angkanya timbul ya Mm -hmm. Terus dia ada kayak Apa ya Tekstur gitu mm -hmm. Mengkilap ya kan Oh polish gitu ya Modelnya mm -hmm. Silver mm -hmm. <goye> Gue jadi nge-toko ini di Fantastic Four kan Silver Surfer Silver Surfer Sama ada lagi nih Satu lagi kayak Silver Samurai ya mm -hmm. girlfriend <laughs> Ya sesuai dengan lini produknya kan Seiko Five Sports kan emang sport watch ya. Mm -mm, sport emang desainnya ini diver look sih dengan bezel ala diver gitu. Kayak Terus, model SKX terlebih dahulu kayaknya. Yes, ya. e, itu bentuk case nya memang mengadopsi SKX kan mm -mm. dengan diameter sekitar 42 tapi dia water resistnya sepuluh 10, eh seratus seratus meter dan nggak screw down. Makanya ini masuk ke sport watch. Ya buat buat renang sih cukup sih, buat renang, buat daily Kalau lu pengen tampil agak beda gitu ngejreng ini kan Dialnya silver sunburst ya Iya Jadi kalau kena cahaya dia ini kan, mantul gitu Iya mantul, kelihatannya mewah gitu mm. sih uh -huh. Bisa kayak, masuk sport luxury gak sih ini modelnya lu ya, bukan dari harga lo ya? Bisa aja sih Masuk model sport luxury uh, kayaknya ya. dari modelnya warna mengkilat gitu kan. Kelihatan kayak jam mahal gitu, kayak Dibuatnya dari perak gitu kan <laughs> Ini movementnya 4R36 Dengan died dead kan Complicationnya died dead uh -huh. Terus belakangnya juga Seatruf cashback ah, kan Itu ciri khas Seiko 5 ya mm -mm. Biasanya Seatruf exhibition Jadi bisa dilihat rotornya Yes betul hmm. Ini keren sih Ini juga harganya berapa nih ya Dua, dua atau tiga ya Tiga tiga ya tigaan menurut tigaan ya iya setahu gua tigaan sih masih oke okay sih masih under 5 million gitu. masih oke okay lah Betul. jadi buat yang misalkan orang nggak terbiasa pakai dress watch tapi suka pakai sporty tapi nggak terlalu iya mungkin di tengah-tengah kali ya itu mungkin pas kali ya sport luxury emang kalau di luar sono uh -huh. trennya dipakai dress juga dipakai dress iya, juga iya kalau ya. lo uh -huh. lihat kayak aktor-aktor dunia kan kayak hmm -hmm. Cristiano Ronaldo dia dia pakai Rolex GMT kan, soalnya GMT kan masuk sport ya, sporty. Ya, GMT, GMT sport tapi dia ya. yang penuh berlian gitu kan, mm -mm. dan dia pakai buat dress buat formal gitu. Nih ya, jadi lebih mm. netral, ya bilang nggak nggak benar-benar apa nggak benar-benar harus hanya dipakai dress only ya. Mm -mm. Ya kalau kalau lu mau tampil beda agak-agak nyentrik gitu, agak-agak yeah. ngejreng gitu kan, bisa uh -uh. sih. Kayak delibiter mm. gitulah ya. Kalau ya lanjut bro. Oke. Okay. Oh itu yang itu tadi kan gua ngomong GMT tuh. Mm -mm. Itu ada yang mirip Rolex GMT. Itu. <laughs> <laughs> oh iya anyway, gua suka brand ini sih, <coughs> karena dia homage. Homage. Iya ya. homagesnya, iya homage. Kalau dilihat dari gini sekilas kan tahu sendiri kan homagesnya siapa nih? Eh, yang tadi yang tadi kita bilang. Uh -uh. Ini sebetulnya kalau di gua tebel tebel banget sih dan berat karena dia full stainless steel. Tapi ya gimana ya? Gue sebetulnya tuh ngelihat ini tuh yang gue lihat bukan bekara diameternya ya, hmm. kayak gue itu nggak bisa nolak ngelihat bezel GMT-nya ini loh. Iya, yeah, tapi <laughs> itu tapi dia krono ya. Jadi kronograf. bezel GMT tapi uh, komplikasinya kronograf. Iya, kronograf. Iya, kronograf court sih <laughs> dan dia ada screw down crown juga GMT Master Chrono. <laughs> <laughs> Nggak nggak kalau ini full uh, gue suka karena bentuknya aja sih ini Invicta namanya sih dan kalau beberapa di antaranya sih yang kayak pro-diver itu ada yang mirip Submarine yes. kayak gitu kan gue suka aja sih biasanya bener-bener tegas gitu loh uh, angkanya yeah. bold banget gitu sih Dan warnanya juga Unik sih ya. Warnanya kombinasi apa sih? Hitam sama Hitam merah Orang biasanya merah nyebutnya ya. Coke bezel sih Coke ya iya, Coca Cola, Coca -Cola uh -huh. ya. Tapi kalau pakai itu dari kejauhan mirip ini <laughs> ya? Iya kalau mirip. orang enggak terlalu jeli banget sih Emang mirip banget Mirip Lolex <laughs> nah, Mirip Lolex <laughs> Nih gedenya kurang lebih segini lah hmm. hmm, Tebel lagi Tebel, cuman di case-nya sini ada ukirannya Invicta di laser Nice loh tapi Nah ini Maco banget Ini nih. menurut lu sport look seri bukan? Bukan ya? Iya sport, sport bisa di, dibilang gitu Look-nya ya? Look-nya iya, maksudnya look-nya ya hmm, Sama dari... finishingnya dia finishingnya kan dia lebih banyak polisnya nya kan? Lebih banyak polis dan agak mewah dikit hmm. nih Invicta Harganya berapa bro? Around di 2-3 jutaan hmm. juga masih, masih under 5 juta ya. Si oke. Okay. Masih oke. Okay. Mm -hmm. Kalau backcase-nya sih bukan Citru, cuman ini banyak ukirannya sih Invicta Reserve namanya. Swiss movement eh Swiss movement loh baru nyadar. Tapi quartz. Quartz. Wah, mantep juga. Swiss movement quartz ini biasanya kebanyakan kalau quartz ronda. Ronda ya. Yeah. Ah, ah. Eta juga ada sih sebenarnya, cuman ini enggak kurang tahu ya kita. Heeh, ah, atau ah, ah. Eta, Eta ronda. Ada buat resistennya dua hmm. ratus. Wow, berarti aman nih buat main air. Iya, yeah, ini gue lihat juga uh, pushernya semuanya screw down crown, terus crownnya ini juga screw down crown, iya, yeah. screw down crown semua sih. besoknya juga unidirectional. uh crisp. Hmm, can you hear that? It's crisp. Hmm. -mm. <laughs> nah itu lo pegang apa lagi tuh ya, ini andalan kita semua ini Spinnaker ya kan sp 507303 mm -hmm. ini ini unik banget sih jadi case nya hitam mm -hmm. terus strapnya ini cream ya cream leather ya apa broken white ya <laughs> bilang cream apa broken white tuh kira-kira uh, bebas sih <laughs> enaknya lo aja kali <laughs> tapi ini eh, ada keterangan nih di leathernya nih water resistant leather ya kan kayaknya ini udah di coating jadi kalau kena air dia bisa kedap air tapi ya tetap aja kalau nyemplung sih bagusnya diganti rubber ya iya lebih aman karena mm -hmm. biasanya kalau coating itu kan tetap ada batasnya ya dia kekikis pasti tapi kalau hujan-hujanan kayaknya aman nih ya. aman ini, hujan, sih, rasa. ini ini memang bukan jam diver dan desainnya bisa gue bilang nih homage nya Pandora, ya Ya kayak radio mirror mm -hmm. dan water resistance-nya 100 meter, movementnya automatic nh35 ya. Nh35 pasti udah pada tahu si punya siapa mm -hmm. movementnya. Jadi dia cuman pakai date doang kalau nh35 Tapi ini posisi date-nya di angka 6 loh. Iya sebetulnya proporsional banget ya nggak ganggu di angka mm -hmm. 3, nggak ganggu di angka setengah lima enak banget dilihatnya center gitu dan belakangnya juga exhibition cashback terus dia ada kayak dekorasi dari nya nih di kacanya nih mm -hmm. mm -hmm. otomatik ini ya sport casual ya sport casual uh -uh. tapi sebetulnya kalau kayak gitu eksentrik juga sih Yes. Gu gua bener-bener ngeliat strapnya teksturnya kayak gitu Sama warnanya kayak gitu kayak gangster deh <laughs> Dan di dialnya dial dia ada motif garis-garis gitu Dan timbul ini loh, Garis-garisnya timbul Oke okay. Keren juga sih Jadi kalau lu pengen ala-ala Pam gitu kan Ala-ala Pam. Terus ini harganya juga murah bro Cuman 2,2an 22 koma dua an dua juta dua ratus lo dua juta dua ratus lo udah dapat jam otomatik terus homage nya pam terus pakai leather water resist ini Dan itu kok screw down crown juga kan ini screw down oh iya ini screw down crown nih A -a. ya kan nah. oh. aman ini kena kena hujan hujanan A -a. aman banget mungkin dipakai renang juga cukup aman ya kalau renang Iya ya renang-renang kolam renang gitu, bukan di bukan di laut ya. Uh -uh, yang pressure-nya nggak hmm. terlalu inilah, ya, yang airnya ini, tenang gitu. Screw down ini, mm -hmm. mantep juga nih spinnaker Kayaknya kalian kalau suka uh, pandrai tapi budgetnya nggak nyampe, kayak ini recommended banget. Tapi ini agak-agak semi dom ya, jadi sampingnya cembung, terus oh cembung juga sih. Cembung. Tengahnya cembung juga. Iya, tapi nggak terlalu dom banget mm -hmm. kan ya. Cuma Semi dom. Hmm. Jadi material case-nya stainless steel, terus dia dilapisin ion plate warna hitam. Keren sih ini, apalagi uh, kombinasi indeksnya ini ada arabiknya mm -hmm. kan, ada arabik, ada yang batangan gini. <laughs> tapi itu yang angkanya di angka berapa aja itu yang yang tertu maksudnya yang tertulis angka ya, bukan oh. indeks. Angka 9 sama tiga sembilan sama tiga, Enak sih Ini diameternya nggak terlalu gede men Laknya juga pendek nih Ini kayaknya di tangan lu juga Coba deh Pas <laughs> juga deh Diameter gua tangan kurang lebih 14, ya Itu kayaknya diameternya 40 something lah Iya 40. 40, 41 sih Eh mm. keren loh Anyway gua pakai spinnaker dua-duanya Tapi yang ini emang kelihatan agak mewah dikit sih mm -mm. Yang whole Riviera ini Eh keren Buat casual Oke okay sih ini full black lagi Jadi gimana ya gue bilangnya Dibilang sporty oke okay, Dibilang elegan juga oke okay, Keren Cukup kontras lah ya contrast. Antara case sama strapnya mm -hmm. Itu uh, leathernya juga tebel Leathernya tebel tapi maksudnya gak kaku Empuk yes, juga sih uh. Empuk nyaman banget dipakainya Jadi gue rasa gak perlu ganti strap pun gak masalah sih Orang biasanya ganti strap kan Karena hmm. satu mungkin kurang cocok sama warnanya dua kurang nyaman Kalau ini sih udah nyaman banget Worth it banget, cuma 2,2. 2,2, <laughs> movementnya nh35 worth it sih. Worth it banget. Next catch kayaknya. Uh -uh. Apalagi <laughs> tuh yang <laughs> belum tuh. Ya yang masih banyak nih. Belum. Tadi gua udah tiga ya. Kayaknya satu lagi nih favorit gua nih juga. Sebenarnya. Nah, uh, ini dia. Casio, dari Casio tapi bukan G-Shock ya Edivice <laughs> Ini dari Casio Edivice, kenapa gue suka ini eh uh, Karena mungkin dari semua Edivice yang pernah gue lihat ya Dengan ada yang analog digital, ada yang full analog chronograph Ini mungkin chronograph Terus dia top solar Kacanya udah sapphire, terus dia ini loh termasuk di family slimline. Oh iya, yeah. edifice kan biasanya tebel-tebel karena dia walaupun kelihatannya polish, kelihatan mewah gitu karena dia polish mengkilat-mengkilat kan biasanya, tapi gede nih, gede tebel. Nah ini slimline, bener benar slimline. Deh. Bezelnya juga dia lingkaran tapi pakai baut juga tuh. Hmm. Kalau di, kalau ini untungnya nggak terlalu persegi ya. Kalau persegi sedikit kayaknya juga kayak mirip Ituh. AP juga nggak sih? Iya, agak, -agak mirip ya. <laughs> tapi lingkaran dia kan iya lingkaran tapi case-nya dia yang hmm. segi ini segi enam ya lu liat deh ini finishingnya finish keren sih ini keren loh edifice dibanding Bezole. yang dulu-dulu gue tahu ya oh integrated bracelet ini Ep epistel nih Iya <laughs> <laughs> yeah, kan ha -ha. jadi agak susah ganti strap nih agak susah ganti tapi strap. it's okay karena uh, inilah yang yang orang-orang bilang sport luxury hmm. design ya sport Ciri, luxury design ha. salah satunya Uh, integrated bracelet gini Jadi kayak Epi kan integrated juga Terus ini tipis ini Iya dia masuk uh, kalau nggak salah Ini hmm. ya device masuk family slimline Keren sih ini Ini berapaan bro? Masih di around 2,8 nggak nyampe tiga hmm. juga kalau nggak salah deh Dan dia top solar lagi Casio solar teknologi. Kacanya Antep udah ya? sapphire Stainless steel case Water resistnya sih 100 Tapi kalau Casio gue udah yakin sih standar lah sport watch tuh yeah, kan yeah. ya 50 meter sampai 100 dan ini yang gue suka nih <kuh> di antara yang lain aduh tadi kayaknya gue mesti copot dulu bentar aja biar pas banget itu kayaknya fleksibel sih buat kondangan bisa mm. buat ke kantor bisa buat nongkrong juga oke okay. bisa sih ini slim mm. banget yeah. loh neat banget lagi dipakainya slim segini mewah sporty look eh, sporty karena mungkin di fiturnya ya kronograf tapi Mewah. sama desain bro sporty uh -uh. luxury yeah. ini desainnya sporty ini. luxury desainnya mm -hmm. tapi dengan harga kaki 5 eh yes. sampai kaki lima <laughs> ya maksudnya harganya nggak enggak luxury cuman stylenya luxury harganya nggak bikin kantong lu bolong lah ya ini namanya EFS S lima D ya mm -hmm. EFS S biasanya kodenya yang ada EFB atau apa kalau ada S nya lagi biasanya masuk uh, kategori slim line dia jadi yang suka jam tipis-tipis Tapi sporty look Bisa dipakai daily beater Atau kemana aja Ini gue rekomendasiin juga sih Sebetulnya Nah lu kan barusan Ini hmm. kan edifice Ini edifice juga nih Oh edifice juga hmm, Cuman dia uh, racing look ya Racing tapi dia Agak-agak dress gitu karena Warna uh, Warnanya dia gold ya oh. Dia ada Warna goldnya di case Sama di index marker hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Terus Terus uh, solar juga ini, tapi dia ada karbonnya dia oh ringan berarti karbonnya, karbon fiber dial, oh di dialnya ini oh, dial dialnya warnanya. dia pakai okay. karbon fiber motifnya juga keren nih teksturnya nih, kayak ada hologram gitu kalau lu lihat dari sisi sini keren itu ntar nih. kayaknya kalau yang buat yang suka tuh jalan-jalan lihatnya jam mulu gini ya jam. Ini, ini juga kelihatan mewah sih, karena ada goldnya terus Finishingnya juga oke okay banget ini Ada polis Terus Black gold hmm. Kayaknya black gold tuh banyak sih orang Nyari buat kondangan Tapi sekaligus buat daily hmm. beater Nah ini kenapa sporty hmm. Ya selain chronograph pakai rubber hmm. Tapi Ada sentuhan Luxury nya ini di warna gold ya kan hmm. Jadi Keren. speknya mungkin juga sport, Look nya sport Tapi ada elegance nya hmm. Oke okay lah ini buat buat yang suka agak-agak gold gold gitu ya, style-style <laughs> gitu, oke okay banget ini, diameternya juga kayaknya 40 berapa nih, 44 ya? Mungkin kalau idealnya buat wrist yang punya uh, punya ukuran wrist dia diameter enam atau tujuh hmm. masih oke okay lah, ini ya, maksudnya Jadi... lingkarnya ya. Kalau gua 14,4 kecil banget. Kalau ini gua rasa punya lingkar 16 belas ideal sih Mas Ian. Jadi ini cukup recommended hmm. juga. Ini harganya berapa ya? 2 juta. Ya? 2 juta atau berapa? Iya kayaknya yang kita punya di sini masih under. ya around mungkin 3 juta agak lewat dikit ada tapi under 5 juta hmm. sih Dua ketigaan Under sih. 5 juta ya. Heeh heeh. Sama apalagi tuh? Udah semua? Eh ah, kayaknya satu lagi. Oh, nah, iya, ini iya. dia. Hmm. Ini dari Saiko. Iya. Yeah. Oh, yes. Krono ya. Iya, kronograf Lagi-lagi kronograf Kay ah. Kayaknya racing nih. Iya modelnya racing. Ini namanya Seiko SSB 347P1 Quartz Chronograph. Dan dia krononya Meca Quartz. Oh, Meca Quartz. Iya, yes. Meca Quartz flyback dia. Mm -hmm. Tapi yang bikin gue suka di sini, gue biasanya kan nggak suka Kronograf uh, tuh kan karena kelihatannya dialnya ribet banget gitu kan. Tapi kalau ini, kalau untuk sub dialnya yang di sini, ini dibikin setengah lingkaran, terus dibikin dua warna, ini biru, ini merah. Kayaknya biru merah itu udah ciri khas. Sebenarnya ciri khas dari jam diver kayaknya ya, di bezelnya. Cuman merah biru itu kayaknya warnanya sporty banget. Terus angka 12 nya di sini gede, hmm. tegas gitu. Dan yang di bawah ini adalah second hands. Dia nggak ada bezel ya? Bezelnya bezel tachymeter Oh tachymeter oh, nah, iya. uh, Racing ini Racing Modelnya buat ngukur, juga uh, Speed <laughs> sport iya, racing dan talinya Silikon rubber Cuman tebel banget Jadi nyaman banget ya mm -mm. Nah ini buat yang naik motor nih Suka Keren Desainnya Desainnya racing banget kan Mungkin ini diameternya kurang lebih 44-an lah Coba dilihat deh, deh. Mecha quartz dia Keren ini Oh iya gu mau jelas ini mecha quartz ya mecha quartz itu mm -hmm. mecha quartz itu uh, movement chronograph quartz mm -hmm. yang pergerakan jarum stopwatchnya seperti automatic quartz jadi kalau quartz itu kan biasanya pergerakan jarum detik krononya mm -hmm. itu patah patahan iya patah tapi kalau mecha quartz ini pergerakan jarum detik krono ya bukan jarum detik bias uh, bukan jarum detik utama bukan nah itu pergerakannya dia nggak berdetak dia dia iya. sweep kayak di automatic chronograph aha, aha. atau mechanical automatic chronograph makanya dinamakan meca quartz nah terus flyback flyback itu ketika kita stop ya kita pencet stop terus kita reset nih reset, tok, tok. balik ke 12, 12 flyback ]nya langsung yes. jadi nggak nggak muter kayak biasanya kan ada tuh biasanya yang muter dulu mm -hmm. reset gitu kan nah flyback okay. itu biasanya cuma dijumpai di automatic chronograph Oh, okay. Jadi, jadi kalau ada movement quartz chronograph yang jarum stopwatchnya kalau direset flyback, yaitu namanya mecha quartz, gitu. Karena kalau quartz chronograph standar yang bukan mecha quartz, uh -huh. ketika direset dia uh -huh. muter. muter, ya Staringan muter dulu. Setek, baru balik ke 12 lagi. Mm -mm. Uh -huh. Kalau ini flyback bener feel feel mechanical automaticnya kerasa kalau kita jalanin. Dan Biasanya, kalau dipencet, krononya bunyinya kayak klik gitu ya. Ini jam gue juga, apa? Mm. Automatic chronograph nih. Jadi, kalau di reset sama juga mm. flyback. Tuh, sih, dengernya kayak gini deh. Klik. Nah, ada kliknya. Mm -hmm. Nah, ini juga rekomendasi sih. Harganya round di, ya, eh, cuma 2,1. Ya 2,1, 2, 2, 2, masih di 2, sih. Dapat mecha chord desainnya sporty. Terus... Lacknya juga cuma dua-dua. Around. Jadi gampang kalau mau gonta-ganti strap. Iya, yeah, cuma dua-dua. Namanya Seiko SSB347. Itu yang terakhir bukan? Iya, ini yang terakhir nih. Orient. <laughs> kalau tadi lu Orient pertama, nih di gue Orientnya terakhir nih. <laughs> ini... Desainnya sih kalau gue lihat agak-agak militeri ya Ya boleh juga kita masukin sport atau yeah. casual ya kan Warnanya dia krim, krim dial terus mm -hmm. uh, Oh ada dua sub-dial Oke okay. Yang satunya menunjukkan hari mm -hmm. Yang satunya menunjukkan 24 hours indicator 24... Oh hmm. banyak sub-dial dia ya 24 indikator terus oh. yang atas ini menunjuk hari. Terus kalau tanggalnya seperti biasa dia pakai dead windows kan. Dead windowsnya di angka tiga posisi, oke. Terus ada inner bezelnya dia minute indicator mm -hmm. dan ini otomatik ya. Pakai brown leather strap. automatic in-house dari Orient kan. Orient kan in-house movement ya. In-house movement juga dia sih. Jadi, Some. jadi Orient itu uh, walaupun dia masuk grupnya Seiko tapi dia berdiri sendiri gitu Iya berdiri sendiri mereka mm -mm. cuman merger aja sih cuman uh, Seiko juga enggak mencampuri urusan movement sama desainnya mereka mm. sih ini cukup trendy kok krim Dial kan ya yeah, klasik ya <laughs> Oh iya kok. ini finishingnya nih finishingnya dia kayak agak sandblast ya Iya kayaknya sandblast sandblast gitu. ya ini sandblast finishingnya ah. warna abu-abu dan kayak warna titanium tapi bukan titanium ya tetap stainless uh, steel. Ya ini buat outdoor nih oke okay nih. Buat outdoor oke okay. strap gonta-ganti juga yes, oke okay ya. Betul dan tetap sport klasik gua bilang. <laughs> sport klasik. Uh, uh. Oke okay, kayaknya. Harganya harganya berapa? Ya? Harganya round berapa ya? Dua, dua ya. Dua atau tiga gitulah. Dua ya round dua sih kayaknya bisa kaya ntar, di Cek, cek, ah, cek ah. langsung dar. Model-model Defender hmm. kayak gitu sih. Tapi anyway dari, ini kayaknya udah semua ya tadi udah sedikit semua, dibahas ya Anyway kalau gue boleh tahu dari yang lu bahas uh, Dari yang kita bahas tadi yang mungkin paling lu suka yang mana sih? Dari, gue bisa milih yang di lu juga nggak Boleh, boleh, oh, boleh apa, -apa. Ya? Kay aja. Kayaknya sih semua favorit ya nah. <laughs> Gue bingung serius Tapi kalau kalau ditanya paling favorit apa Mana ya Kayaknya sih gue Ya aduh bingung nih Kalau bisa gue pilih semua, gue pilih semua deh Iya sih Kayaknya gua suka sama Spinnaker hole deh Ul Riviera? Iya karena Dia harganya cuman 2,2 terus Water resist 100 meter Desainnya hmm. mirip Panerai dan screw down dan Gue gua belum pernah punya jam tangan Yang desainnya berbau Pam gini sih dan itu sebetulnya nyita perhatian gue juga sih sebenarnya <laughs> Justru bukan karena Mungkin kalau orang eh biasa banget ya Justru kelihatan simpel ah. sama main di color Strap sama itunya aja Tapi udah bikin keren sih hmm. sebenarnya Dan movementnya nih udah Seiko juga kan ya. NH35 gitu Kalau kita udah punya Seiko pakai itu aman lah udah hmm. Tau. Hmm. Ini favorit gue sih karena Ya keren aja sih kayaknya <laughs> Strapnya Bisa gona ganti kalau pakai warna coklat tua juga keren ini, langsung mm -hmm. vibe-nya berubah gitu kan oke okay, oke okay. kalau lu ganti item atau coklat tua, vibe-nya berubah-ubah gitu terus lu ganti ke originalnya warna krim ini ya kan atau mm -hmm. broken white kata lu ini jadi yeah. vibe-nya juga langsung berubah lagi gitu jadi bisa disesuaikan sama busana gitu oke okay. kalau lu yang mana bro? kalau gua sih sebetulnya yang gue pilih ini emang karena gue suka semua tapi kalau gue milihnya enggak terlalu banyak misalkan satu gue hmm. lebih suka yang ini tadi oh, oh iya. Slimline. line. oke okay, mungkin nggak pakai chronograph ya tapi gua atau gue nggak bisa nolak tipisnya dia sih sama diameternya nggak terlalu gede hmm -mm. terutama ya lebih gue kecil lah tapi itu emang desainnya keren sih udah solar lagi <laughs> sama finishingnya dan ini Casio loh maksudnya dalam arti Casio itu kan biasanya terkenalnya kayak jam jam sejuta umat yang mungkin hmm. finishingnya kadang kita nganggapnya sebelah mata lah hmm. gitulah ya casio apa sih finishingnya gitu tapi ini halus men yeah. cuttingnya juga ya emang kita nggak bisa bandingin sama jam luxury lah jauh bukan kelasnya cuman untuk ukuran edifice mereka ini udah berkembang udah jauh keren sih. udah berkembang jauh maksudnya dari yang dulu-dulu gitu loh kalau dulu-dulu itu mereka lebih main di dipolish Cuman kadang kurang ergonomis ya dipakai hmm. Kurang nyaman menurut gua kadang terlalu berat Kadang terlalu gede Tapi ini pas udah tipis Ya kalau strap sih gampang lah Kalau mau custom Cuman sebetulnya gak, emang gua suka ini karena dia bracelet Jadi emang gak dikondisiin Buat ganti-ganti strap kan hmm. Sport luxury Nice tipis lagi Kacanya udah sapphire flat Terus model dial ke kacanya itu gak terlalu jauh enak banget dilihatnya walaupun sebetulnya ini chronograph dial nih bikin chronographnya ini bikin kelihatan sibuk ya tapi enggak enggak keren sih ini slimline ini keren tapi sebetulnya emang ada slimline yang benar-benar cuman three hands analog itu mm. ada cuman ini lebih sporty aja sih solar lagi mm -mm. Tau solar bukan Tau solar ya lebih ke casio solar namanya mm -mm. casio solar teknologi kalau Tau solar lebih ke g shock ini favorit gua EFSs lima puluh d, ini favorit gua Mantap. <laughs> anyway, lu, walaupun kita suka jam sport ini lebih sering pakai jam sport nggak sih kalau dibanding eh, kalau buat daily beater. Daily beater gue, gue mostly jam gue sih diver ya. Diver ya. Mostly. Yeah. <laughs> mostly. Cuman ya ada diver yang three hands, ada yang Ya kayak yang gue pake ini, ini mm -hmm. diver tapi pilot <laughs> Dan kronograf otomatik ya kan Ya gue bilang ini sport sih ini sport ya kan Terus uh, ada juga g juga gue ada sih Jadi gue, kalau gue kan koleksinya setiap genre ada Tinggal dress doang yang belum ada <laughs> Dress watch gue gak punya Iya gue gitu. juga naksir sebenarnya dress watch dan gue belum ada Gue perlu juga tapi kayaknya entah ya kayak un eh apa dress itu kalau fully dress mm -hmm. kayaknya masih agak apa ya antara buat kesan sporty sama daily beater kurang kalau gitu. dress gue pengennya yang manual winding sih mm -hmm. kan gue udah jam otomatis udah ada beberapa biji gitu kan mm -hmm. kayaknya gue harus punya yang manual itu biar kerasain sensasi muter crownnya tuh si power di ya. oke okay. jadi uh -huh. dan itu kan klasik tuh mm -hmm. manual winding kan teknologi paling klasik jadi ya Cocok lah dress watch, klasik, terus manual winding. Uh -uh. Ada sih inceran gua di Tissot ada, Tissot <laughs> Gue inceran gue kalau kayak gitu kayaknya di Orient, tapi belum hmm. ada lagi sih sampai sekarang gue tungguin. Gak tahu dia masih akan ada lagi atau udah discontinue. Oh iya, Ke kayaknya kapan-kapan kita bahas dress watch nih. Boleh. Yeah. boleh, <laughs> boleh, <laughs> boleh. <laughs> uh <-huh>. Jadi kepikiran. <laughs> Oke, okay, ya itu tadi buat uh, kalian ya yang... Re buat rekomendasi jam-jam sporty look ya hmm. Ya sports watch Yang dengan budget-budget di bawah Under 5 juta lah mungkin under 4 juta justru ya yeah, betul. Tapi itu rekomendasi banget buat kalian Nah ini tadi beberapa juga udah kita bahas Dan kita juga masing-masing punya Favorit hmm. sendiri-sendiri ya gitu Memang kelihatannya quartz Tapi sports itu jujur ya Sports itu memang lebih compatible untuk quartz ya kalau gue bilang ya quartz itu lebih enak durability-nya juga udah lebih oke okay ya. Karena mechanical gue nggak bilang mechanical jelek ya tetap keren. Karena kalau enggak gua nggak bakal pakai juga. Cuman kalau lu bandingin buat kondisi sports ya quartz itu durability-nya lebih mumpuni sih kayak gitu. Oke, okay, kayaknya bahasannya untuk uh, rekomendasi Sportswatch mungkin uh, cukup ya Kalau kalian ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di kolom komen seperti biasa Oh uh, Ya jangan lupa subscribe juga, nyalain loncengnya, like atau dislike, uh, terserah kalian <laughs> deh Pokoknya yang penting komen aja, kali-kali ya mungkin ada sesuatu lagi kan biasanya kalau gue ini di Youtube ya mm -hmm. <laughs> Mungkin next time kita akan bahas-bahas yang lain Mungkin tadi kayak Brohan bilang ya mungkin Pekara dress watch ya Yang gue rekomendasiin yeah. buat kalian ya Anyway thank you ya Waktunya ya orang sibuk nih Orang <laughs> sibuk <laughs> Sama lu juga sibuk men Sibuk syuting lu Iya iya iya Oke Gue rasa sekian dulu ya hmm. Untuk bahasan kali ini Next kita akan bahas-bahas Topik yang mungkin menarik buat kalian juga, ya. Mungkin okay. ya, pokoknya rekomendasi atau apa yang mungkin buat kalian juga, ya. Anyway, tadi kan gue bilang, lu gue suruh subscribe, gue suruh like, terus gue suruh komen. Nah, ada gunanya nih sekarang. Gue mau kasih giveaway lagi buat kalian Surprise, surprise Tapi giveaway nya kan biasanya gue kasih cuman satu nih buat satu pemenang Anyway sekarang gue lagi baik gue kasih Tiga Tiga Awalnya sih gue mikir tiga mau gue kasih buat satu orang pemenang ya tapi Kok kayaknya nggak enak juga Jadi ini tiga Gue keluarin tiga jam tapi buat tiga pemenang ya Salah satunya Casio MW600F 2 AVDF Terus ada Giordano GD213355 Sama Giordano GD213366 Gimana? Tertarik nggak Giveaway loh ya ini Tinggal gue lempar doang nih ke kalian nih ya. Itu gue pengennya sih tadi kan gue suruh komen ya gue pengen kalian komen tergokil deh gue pilih 3 gokil segokil gokilnya apa aja Gue udah males ya kebanyakan syarat komen ini itu pokoknya komen tergokil lu mau pantun kayak lu mau apa kayak whatever ya pokoknya yang penting lu komen ntar ada tiga orang yang mungkin Mimin pilih ya buat jadi pemenang giveaway kali ini ya jadi itu tadi ada Casio Mw 600f dua avdf terus ada Giordano GD dua satu and then ada Giordano lagi GD dua strip 66. enam gue tunggu komen komen gokil kalian sampai tanggal 24 Juni dan nanti pemenangnya bakal kita umumin selambat lambatnya kurang lebih di tanggal 25 Juni dua puluh Jangan lupa cantumin nama IG kalian ya. Sekaligus di komen. Karena nanti pemenangnya bisa di DM sama Mimin juga. Oke? Okay? Siapin aja. Giveaway. Buat giveaway. Demi giveaway. Oke? Okay? See ya.